Polisi meringkus seorang tersangka pengedar narkoba berinisial JN di rumahnya di Jalan Muhammad Yamin, Indragiri Hilir, Riau. Saat digrebek petugas, tersangka berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang berupa sabu-sabu ke bawah kolong rumahnya. Setelah menangkap tersangka, petugas selanjutnya menggeledah rumah dan pekarangan Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan empat paket besar sabu-sabu siap edar. Sebelumnya, tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kita uh, dapatkan di ktp ketiga itu lebih kurang tiga on yang ditanamnya di area pertumbuhannya yang berada di jalan pelajar kecamatan 90. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di polsek kawasan pelabuhan tembilahan, dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.